Bisaku lupa saat yang indah yang terindah yang kita lewati bercinta semua kebiasaan yang kita lalui berdua kini jadi ku ingat. Kau telah pergi sambil menangis kau katakan kau takkan pernah kembali dan dapatku pahami satu alasan yang kau beri apa yang mereka ingini salah yang terbaik. Hai hey guys, terima kasih. Jangan lupa di-shoot yeah, Subscribe subscribe. <laughs>